Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Ayu Tinglisius dimanapun kalian berada Jumpa kembali bersama Hilya TV Hilya TV akan memberikan informasi terbaru dan terupdate date mengenai Ayu Tingting -ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini Jangan lupa like, comment serta subscribe-nya tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting dan informasi pertama di sini ada Neng Ayu Ting Ting di acara pas buka sore ini ya di sini bersama Reza Carlos Wow Ayu Ting Ting cantik banget sore ini ya di acara pas buka trans 7 ayo sahabat semua kita tonton ya pas buka sekarang nih lagi tayang Ayu Ting Ting cus tonton Pasbuka buka sekarang lagi on air dong Ayu Tinting dan Andre Taulani Lagi belajar sulap Eh kok bisa gitu ya Kayaknya kok bisa jalan-jalan Sendiri, wah Andre Taulani Udah bisa ya Main sulap sulapan nih Dan di sini juga ada pel Sulap tersohor nih Yang datang ke pas buka, siapa lagi Kalau bukan Mr. Limbat live hari ini ya dia pas buka semuanya pasti nonton kan waduh diam tanpa bahasa nih deg-degan juga nih apa ya, Andre Taulani lagi di perang, nih sama Mr. Limba dan di sini juga ada Wendy Cagur memang enggak ada matinya ya bisa ngalahin Mr. Limba Wow luar biasa dan di sini dan hari ini pas buka ada tamu istimewa nih yang sudah lama tidak datang di sini welcome back ke Pak Denny Cagur wow tambah gokil ya penampilan dari Pak Denny Cagur. Dan di sini sebagai pesulap juga nih ya, dan danannya luar biasa deh. Untuk pas buka sore ini luar biasa. Dan di sini ada konten menarik nih ya. Ayur Ting Ting menjadi Princess Bella sama Ridor Roma. Bisa-bisanya ya mereka bertemu di sini Princess Bella dan Ridor Roma. Romantis dan menarik sekali. sehat selalu untuk Ayo Ting Ting dan juga Sep Norman Spain. My... Dan berita selanjutnya di sini ada Ayo Ting Ting nih lagi foto bersama Birkin Sumayrah Rajak, wow dan di sini ada informasi terbaru nih ya dari insalstorynya Bang Robi Purba dan di sini dilansir dari akun Instagram Heavy Gallery Heavy Gallery 25 dia sedang tidak baik baik saja abang nangis tulis Heavy Gallery 25 dan dilansir juga dari insalstorynya Bang Robi di sini memang Abang Robi lagi nangis dan asistennya mengatakan no comment di sini captionnya yo bisa ayo bisa bang dan di sini juga baru kali ini nih Mimin ngeliat bang Robi Purba yang ganteng, tegar dan penuh karisma bisa nangis juga ya kita doakan semoga bang Robi tidak terjadi apa-apa. Dan semoga baik-baik saja Semoga masalahnya cepat selesai ya bang Kami hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk abang Semoga semuanya baik-baik saja Amin ya robbal alamin Dan ingin doakan deh Jika memang bang Robi berjudul dengan ayu ting-ting Kami mensyukurnya dengan baik Sehat selalu untuk abang Robi Semoga masalahnya segera selesai Amin ya robbal amin Semoga masalahnya segera selesai dan bisa bangkit lagi menjalani aktivitas seperti sedia kala. Mimin doakan yang terbaik untuk Bang Purba. Sehat selalu Bang Purba. Amin ya Robbal alamin. Dan menginjak berita selanjutnya, di sini Mimin akan menginformasikan ya, ada Abang Syekh yang gantengnya super kece. Dulu pernah punya potongan rambut hampir sama dengan Ayu Tinting yang sekarang ya. Sehat selalu deh untuk Ayu dan Syahir Dan dilansir dari akun instagram Asriyulia93 Lihat tuh mas bejo ngomong gitu Maksudnya apa ya Di sini Syahir menuliskan Dari lahir sampai mati Dari kota sampai malam Dari ya, tiba sampai akhir Aku padamu Aku terserah padamu Aku ada padamu Kalau dilihat-lihat muka Syahir dan Ayu Ting Ting Hampir mirip sama ya Sama-sama Fresh dan sama-sama menggemaskan. sehat Selalu untuk Ayu dan Syahir Semoga Semoga suatu saat nanti kalian dipertemukan lagi ya Walau dengan ikatan Sahabat dan teman sejati Pokoknya yang terbaik untuk Ayu dan Syahir Semoga kedepan bisa mendapatkan jodoh yang terbaik Untuk Ayu semoga mendapatkan imam yang benar-benar sayang dengan Ayu Dan juga Birkis. Birkis anak tersayang Sehat dan bahagia selalu untuk keduanya ya. Dan berita selanjutnya di sini ada Ayu Ting Ting nih Yang lagi duet challenge TikTok ya Bersama salah satu ACT dari Racing Star Dangdut Indonesia Semalam di acara Racing Star Dangdut Indo. Dan berita selanjutnya di sini ada yang lagi bahagia, nih, ya. Dan di sini Ayu ting, ting juga sedang bahagia nih dan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Intan. Happy birthday adek Tete Intan KLDPTM. Wah, selamat ulang tahun untuk Mbak Intan, semoga panjang umur, sehat selalu dan selalu bahagia serta dilancarkan segala urusan dan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dan di sini juga dilansir dari akun Instagram Mom Aiting. Wow, sedang merayakan ulang tahun nih ya dan makan bersama dengan semua keluarga. Pokoknya momen yang paling indah di bulan suci Ramadan adalah berkumpul dengan keluarga terdekat. Dan di sini juga ada Syifa bersama Bilkis dan tidak lupa juga dengan Tim Hore yang ada di rumah. Di sini Mom Aiting mengucapkan dan menuliskan Selamat ulang tahun juga nih buat Intan. Happy Milad Intan. Panjang umur, sehat selalu ya. Doa terbaik dari ibu dan ayah. Amin. Ya Terima kasih doanya Mom Aiting untuk Intan. Semoga doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Robbal Alamin. Dari titin 5425. Happy birthday buat Intan. Panjang umur, sehat selalu loh. You. kemudian juga dari angkasa Bali Hbd ya buat intan amin terbelamin terima kasih doanya angkasa Bali 20 dari Jumur Magnus happy birthday panjang umur sehat selalu ayah dan ibu juga dari kikir. Fadila Firdaus 999 glowing banget Umi Ojakwati panas dan di sini juga ada foto bersamaan Shiva dan seluruh kawannya ya di sini sedang makan bersama nindi shabu hachi bukber bersama keluarga tercinta. Di sini shifa meneruskan keseruan bukber GPPC. Ya. Semoga selamanya kita bisa kayak gini ya guys. Amin nyerbalamin semoga kebersamaan dan kekeluargaan terjalin seutuhnya sampai kapanpun. Doa terbaik untuk shifa dan seluruh hati. Kemudian di sini dari novel H 2 shifa shifa. Masya Allah ini foto pertama dan terindah yang aku lihat hari ini love you kesayangan Shiva Shiva terima kasih Novaer H2 dan di sini ada kebersamaan ya bersama calon suaminya Nanda Fakhrizan. Dimanapun Nanda pergi pasti di sana ada Shiva sang adik. Ayo ting-ting. Dan begitu juga sebaliknya dimanapun ada Shiva di situ pasti ada Nanda. Mimin doakan semoga Nanda dan Shiva segera menuju Laminan agar segera syah ya Amin ya Robbal Amin doa terbaik untuk Shifa dan Nanda semoga semuanya dan inilah foto kebersamaan buka bersama keluarga besar dari Ayu ting, -Ting. di sini terlihat sekali ya kebersamaan keluarga ini sangat kompak dan di sini juga Mom Aiting bagi-bagi hadiahnya ada yang dapat emas ada juga yang dapat uang tunai 500.000 per orang wow sungguh berkah sekali ya riskinya bisa berbagi dengan sesama keluarga Oke sahabat ini saja dulu informasi yang dapat mimin sampaikan pada kesempatan kali ini jangan lupa terus support channel ini agar selalu memberikan tiang terbaru dan terupdate mengenai Ayu Tingting dan seluruh keluarga. Oke sahabat selamat beraktivitas kembali dan selamat berbuka puasa untuk semuanya dan salam sehat selalu dan jaga terus kesehatan. Selamat malam dan sampai jumpa lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh